PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal MUI serta proses produksi berstandar internasional ISO 9001 untuk menjamin Anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya yakni Ambejos Ambejos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan seperti wasir atau ambeien. Memiliki tiga komposisi bahan utama yakni Graptopili pictum polium, Valeria macrocarpa fructus, dan Kurkuma mangga rizoma. Ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh Seperti halnya graptopili pictum folium Atau yang dikenal sebagai daun ungu Mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin dan alkanoid Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakan tinja bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan wasir Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi melancarkan menstruasi meredakan nyeri pada radang sendi mengatasi luka borok dan mengobati bisul Peleria marcocarpa fructus atau yang dikenal dengan tanaman mahkota dewa Memiliki zat aktif seperti alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid Yang diyakini bisa menjadi anti-kanker, anti-diabetik, anti-radang, anti-fungal, dan antioksidan Kurkuma mangga rizoma atau yang dikenal dengan temu mangga Kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembangbiakan biakan sel kanker. Ambejos merupakan produk herbal yang 100% terbuat dari ekstrak bahan alami, sehingga bisa kami pastikan tidak akan menimbulkan efek samping. Dan berikut adalah manfaat yang akan anda dapatkan ketika anda menggunakan produk herbal Yang pertama adalah tidak ada efek samping Obat herbal adalah produk alami yang berasal dari bahan alam sehingga dapat dipastikan bisa diterima oleh tubuh dengan baik Yang kedua adalah bebas toksin. Obat herbal bebas racun sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun Yang ketiga adalah Menghilangkan akar penyebab penyakit Obat herbal tidak hanya menyembuhkan gejala penyakit, tetapi juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya Hal ini karena obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit Dan manfaat yang terakhir adalah, Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal Ambejos, kemudian menghindari makanan yang berpotensi menghambat penyembuhan, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Dan berikut ini adalah cuplikan video tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk Ambejos. Namanya ibu siapa mama? Nur Aziza. Ibu Nur Aziza ya. Ibu alamat ini di mana bu? Jalan Haji nomor tiga si puluh enam Cikarung, si Najwa ini uh, dulu sakitnya sakit apa sebelum? Iya, dulu saya sakitnya ambil sekitar hampir satu bulan. Saya berobat ke dokter klinik ternyata hampir satu bulan itu nggak ada, belum ada perubahan. Ya, Ibu uh, berarti dulu sampai ada pendarahan ya ini? Sudah keluar darah setiap hari. Setiap hari kalau mau bab, rasanya takut karena keringat keluar semuanya, darahnya sampai sampai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 saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang tidak ada keluhan apa-apa alhamdulillah berkat uh, Ambejos Tenatur saya diberi sembuhan oleh Allah dengan perantara Ambejos Tenatur ini. Terima kasih sekali kepada uh, Ambejos Tenatur.